menyediakan fasilitas tempat ibadah bagi personalnya untuk beribadah mana ya? Tapi gimana ya? Gue mau enggak masalahnya aneh banget gitu. Lo lo kerja di foundation kayak gini ya. Lo kerja di foundation. Ini containment room. Ini ini testing room. Terus sebelahnya orang lagi. Iya gak masalah kayak or place banget atau enggak sesuai tempat banget gitu loh kayak ya kali ada ada atau semacamnya <laughs> gitu. tapi, tapi gimana ya kalau misalkan pengen beribadah atau semacamnya eh bisa sih di apa kayak di staff room eh staff break room atau apa sih bahasa tempat beristirahat tempat break buat apa tempat istirahat buat ah, kerjanya buat staff di sana. Kan di kantor, nah, kantor ya, ada gitu. kan kayak itu break room yang buat santai, duduk-duduk. Ya di sampingnya palingan lu taruh sejadah, lu taruh ah, kitab suci misalkan kayak Al-Qur'an atau Injil, kan bisa gitu. Nah, gue punya satu pertanyaan juga nih. Soalnya Jumatnya gimana? Astaga. Oh ya, gua gua gua tahu gua tahu caranya, gua tahu caranya. Jadikan ada testing room yang gede, ya udah pakai itu aja. Nggak, enggak enggak saya gini loh. Masih gitu loh. Jadi jamistik lagi, lagi khutbah semacamnya kayak ya ya para hadirin sekalian dan semacamnya kita ya kita lagi Israel khutbah lagi terus Tiba-tiba kayak 682 lepaskan gak lucu. Itu masih penting kalau tengah tengah khutbah kalau ketengah tengah-tengah gimana? nah itu juga masalah kalau <laughs> kalau kalau yang sendiri mah mas mending ya kan bisa ganti gantian atau semacam nah ini yang yang ini nih <laughs> yang berjamaah dan wajib kira kira kalau yang jadi oh, siapa tunggu. ya <laughs> pak Haji dari 014 ID kan ini <laughs> eh, tapi duga, Ali. <laughs> eh eh sih kan dia pakai patch mau gimana lagi <laughs> next next next gue <coughs> sambil makan ini kebab enak banget sumpah kebab ayam apa dia bisa gak? dia bisa gak? aaah uh, zat gua minta maaf kebap. kan lu makan tapi, Dion. tapi, tapi Dion. ini di bawahnya itu ada pertanyaan ini terus <coughs> ini ini kebab ayam dengan makaroni dengan telur dengan apa namanya mushroom baco dibalut dan emas Dia dia orang mulutnya garaian <laughs> scp bisa berak atau kencing nggak? maksudnya scp yang dikurung ketat banget, cuma satu ruangan kayak scp satu senang atau hmm. lainnya yang bisa lah? tapi emang penanganan ruang penanganan standar isinya ya kayak, saya rasa kayak aku sih kayak kos-kosan gitulah kayak kamar tempat tidur. Kamar mandi dalam atau semacamnya ya udah kencing, kencing tau kalau kecuali ya kalau ya di 173 kayaknya enggak salah yang emang dia berak di situ terus kita emang harus bersihin kayak gitu Mas, biasanya. Tapi kenapa uh, di 173 itu misalkan kenapa nggak itu aja pe, apa pembersih otomatis gitu atau apa? Dukirim robot kayak pasang terus uh, apa? Terus bersihin pakai air nah itu pertanyaannya gue juga dong kenapa nggak di flash jadi kayak <gifat> Kesannya itu orang menahan apa orang penahanan satu jadi tuh kayak toilet gede tau nggak jadi kayak ini, ini ruangan nih ini ruangan udah berak di situ ya udah kita flash <gifat> ya lu pernah nggak sih kayak berak terus ke ini tuh udah berhari-hari kayak ini info udah gue lagi makan lagi gue mau hahaha bingo oke Ini, ini, ini nge-pump Pasti itu kan itu kan enggak setiap hari dibersihin kan pasti itu mengkerak jadi kering atau macam jadi enggak gampang susah jadi enggak jadi gampang jadi bakal kalau cuma doang makanya harus manual Ayo next next Bang buat SCP foundationnya kok besar banget emang buat set scp enggak habis maksudnya gimana Enggak habis duit atau enggak habis SCP nih kalau soal Iya yeah, anjing <laughs> <laughs> <laughs> Ya, gua bukan yang bukan yang ngatainnya atau semacamnya, tapi inget nota gak sih yang kakak gambar kakak bagus itu Gimana, semacam Terus, iya, anjing, inget gak sih. Yang, eh, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, kan Skip, skip. Snack, snack, snack. <coughs> Aduh, covid. Bang, apakah Aduh, aku, aku. ada UI dari Indonesia? Kalau yang official, yang official ya, yang ibaratnya udah, udah bisa dibilang sebagai UI resmi dari Indonesia itu cuman lemburan, lembaga urusan anomali itu doang. Lemburan itu kalau kalian nggak tahu mereka ibaratnya apa? Organisasi dari pemerintah Indonesia buat yang ngurung ngamanin monster tapi lebih kecil daripada scp foundation. foundation tapi yang ngurus pemerintah Indonesia gitu aja ya betul kalau tapi ya lo tau sendiri kan yang kecil yang, yang megang Jokowi <laughs> yang megang Jokowi ya emang <laughs> kan Jokowi Jokowi itu presiden siapa lagi pakai scp apa tuh yang Mister Money yang bisa gandahin uang biar utang lunas <laughs> Dat, dat, dat. Ini bahaya loh, ini bahaya loh <laughs> untuk, untuk, untuk badan intelijen negara saya ini hanya satir, sarkas Tidak bermaksud apa-apa iya bener Selalu banget Selalu klarifikasi ya <laughs> klarifikasi ya. <laughs> ya nyari aman, nyari aman Lanjut-lanjut <laughs> Asyip itu pernah main game gak Gue gua, gua, gua, gua mikir keras deh soalnya singit gue ada deh kan ada tuh kan SCP ketulu yang yang dia itu oh. apa dia itu malah dicari-cari orang Gak tahu yang yang judulnya itu kayak ketulu fuck off oh iya ketulu fuck off oh, dia dikasih dia dikasih itu kan, apa namanya? Duit? Gue games, kayak gue kayak dikasih PS atau apalah Ya, semacamnya, gue bawahnya kayak Ketulu Ketulu main PS Dalamnya biar mau gue cari buku baca ya Ah iya bener SCP ini dibolehkan bawa satu salinan koran, komputer, dan permainan game dari komputer yang harganya tidak lebih dari 50 dolar Per bulan <tuh> Ketulu gaming <tuh> Oh, oh, gue tahu, gue tahu itu main apa main FF. Ngejam shoot. Apex lah itu kan dia kan punya komputer ya main FF? FF lagi loh, FF bisa jam shoot loh. Nggak alog juga ya, punya alog, Apex ada alog ya, gitu aja nggak punya alok kan? Maaf. Ya udah diem. Ya itu lima puluh dolar bisa buat beli skin. Lima puluh lima puluh dolar itu enam ratus ribu lah. Oh itu di FF bisa berapa diamond itu? Coba gue nggak <laughs> <laughs> tahu gue gue nggak main FF. <laughs> gak ada yang main Harga FF diamond. di sini. Kimio <laughs> <laughs> kamu nggak main diamond. FF kan? Harga diamond FF. Uh, uh, oh dua ribu dua ribu diamondnya dua ratus lima puluh lu bayangin bisa dapat berapa nol? Aduh kenyang kenyang kenyang kenyang warag warag oh aja mulu Aku juga pernah pernah hamil, kukira dia cowok. Ada tail ingat gue yang emang ngejelasin kalau SCP-014-X-049 itu hamil. Kayaknya gue pengen bahas itu deh nanti setelah gue bikin video 049. The fuck. Eh, eh, eh. biarin udah, nggak apa-apa, apa-apa. Kita kita bikin konten. Ada konten itu, konten. Bapakmu. Ya beneran konten tapi bikin stres loh, melihatnya. Lo mending 049 ini hamil atau SCP 106 ribut sama dokter Strange di artikelnya Regen? <laughs> ya, gua lebih mending itu daripada hamil. Gua stress melihat, wah ini ini hamil loh, padahal enggak. Trauma gua. <laughs> Lanjut yang dari kimia itu, mah uh, banyak banget itu pertanyaannya. Iya, yeah. dia dia durang satu kesempatan ingin banyak ya, kayak kayak gua baca selanjutnya tambahan bang William Zeta kenal langsung langsung nggak? Si, kalau mau nggak bang enggak, William Enggak, pernah Enggak pernah enggak pernah nah, dari semua SCP SCP apa bang yang kurungannya paling lemah? yang mungkin SCP 2950 itu cuma bangku udah itu doang bang bangku bangku bangku doang bangku lipat tambahan terakhir bukan soal SCP c tapi kalau udah dapat silver play button bisa buat QN-nya gak -E, bang Iya kita pasti buat Oke, kalau Kayaknya kalau apa Silver Play Button bukan GNL lagi deh. Kayak gue bakal meet up lah kita, kita oh, unboxing bareng-bareng lah. Ukuran. Gimana? Lu lu eh lu di Kalimantan sendiri <laughs> lah. Gue eh gue gue di Jak Jakarta. Gimana Bandung? Simple, Gua mah tinggal naik keretanya, paling lu naik pesawat. <laughs> ya bayarin lah. <laughs> meet up unboxing Silver Play Button SV, <laughs> Mbak. Barong-barong. Banyak barong. <laughs> gua. Ini lagi. Lo kan lu kan kayak mantan lo, ya kan? Lu ya lu nggak bisa dateng, ya udah kayak gitu aja nanti videonya. Astaga <laughs> Ya, skill lu jauh banget sih. Bentar, kalau unboxing berarti itu dong face reveal dong ya tinggal sensor. Oke okay, ka kalau wajah kami ada yang mau <laughs> refresh refill gitu. Ya minta rovan atau siapa gitu atau lemnya buat apa? Buat terotempel wajahku semua buat motion tracking posisi <laughs> lu nya tuh. Kalau berkenan kalau nggak mau ya udah. <laughs> Gimana sekadar cium berhubungan intim? Gimana ya? Gimana ya? Itu pertanyaan yang <coughs> sedikit menyakiti <coughs> ya. Gak apa-apa ya kalau kita membahas itu <coughs> ya karena kita harus menghargai privasi dari Scarlet King ya, Coba privasi istrinya, ya, privasi istrinya juga gitu. Gue pengen ngomong, coba tanya orang tua lu, tapi kes kasar banget. Nih, apakah SB Foundation punya SB Jojo reference? Ada lah. Eh, ada, ada, ada, ada. Ada, ada, ada. Ada, ada, ada. Lu mau percaya? Nih, gue kasih ya, sebentar, sebentar ada gue dikasih tahu sama anak-anak sama Rigen kalau nggak salah. Di antara Regen, yang nulis kumpulan kalau nggak salah singget, gue nggak tahu yang nulis. Kem kemungkinan besar yang nulis Tan Honi. SCP, Minecraft, uh, ya? SCP, SCP, SCP Jojo pel lagi. Uh... Ah, bener kan yang nulis Tan Honis? Emang, emang ke kebangetan nih orang. Nih namanya nih. Zahando. <laughs> Entar Beneran, beneran, beneran, beneran standnya si Oke, aku it's a journey, man, terima white, which is analyzed by foundation. Pernah ada, bla bla bla bla This, this, type, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, tapi <tuk> emang beneran kan dibilang tuh Tuh kan banyak yang bilang ini beneran dia emang jujurnya emang jujur referen semua ini terus juga katanya ada referensi sama kino kalau gue belum baca penuh nih yang apa interview lo kayak tapi gue tahu kayak ya gitulah <tuk> <tuk> nanti nanti ada SP apa lagi yang aneh-aneh sih free fire pasti ada yang nulis free fire <tuk> Bu, oh, pasti ada yang nih peristiwa jump shoot <tuk> peristiwa jump shoot SCP XID adalah sebuah fenomena di mana uh, jump shot terjadi uh, 100% dan selalu berhasil. Apalah? Yang nah, pasti ada yang mau ngide free fire pasti ada. Pasti pasti. Gak ya ya. Gak nonton Jojo nyimak. Padahal gue sebenernya gak nonton Jojo juga. Gue.